asli kintamani karena pandemi, dia harus pulang setelah lima tahun bekerja di Jepang. Dia bekerja di Jepang karena nggak mau dicap sebagai tipikal pengundah Bali yang manja, cuma berani dalam kandang, banyak gengsinya ngambek minta dibeli mobil, iPhone, MX, motor custom. Pokoknya dia paling anti sama hal-hal itu. Keturut itu anak yang mandiri, dia bisa ngelakuin apa aja. Selama hidup di Jepang, dia sadar kalau Indonesia dengan Jepang nggak ada bedanya. Kita alam Tak punya Pertanian, perkebunan, peternakan banyak Bela diri, kita juaranya Kesenian, kebudayaan, tradisi apalagi Terus pertanyaannya Kenapa Jepang bisa menjadi Indonesia? Bentar, bentar Mungkin pertanyaan yang lebih relevan lagi adalah Kenapa sekarang banyak pemuda berbakat Indonesia lari ke luar negeri untuk bekerja? Perusahaan ini pun bikin ketuk pulang dan berniat untuk membangun di Indonesia bakatnya sebagai atlet dan petarung silat. Ketur percaya kita bisa lebih baik dari mereka dengan bakat dan kalian kita masing-masing kita bisa bersatu dan bawa kemajuan bagi Indonesia. Warga. Tapi semua gak semudah yang dibayangkan. Ini beribadah biasa, Pak. Bukan mas boleh! Di tengah kesulitan demi Apa? masih aja Apa? bermunculan kasus-kasus intoleransi seperti ini. Masa-masalah tersebut akan selalu menarik kita ke bawah, dan menghambat kita untuk maju. Kita masih jauh di bawah, puncak pun masih sangat jauh. Bahkan, puncak-puncak kecil pun belum berhasil kita taklukkan. Lalu kapan kita akan bicara apresiasi untuk bakat-bakat mereka? Kapan kita akan bicara tentang kesejahteraan hidup mereka? Sampai kapan kita akan terus buat dengan bangsa kita sendiri? Sementara negara lain sibuk membangun negerinya sambil menarik bakat-bakat terbaik dari negeri kita. Seperti ketut dan masih banyak ketut lainnya. Mungkin masalah-masalah itu yang membuat banyak pemuda yang malas tinggal. Dan memilih untuk mengejar mimpinya di negeri yang lebih dewasa menghargai dan merayakan perbedaan.